Indonesia itu punya potensi aquaculture yang sangat luar biasa. Indonesia punya potensi sebesar 17 juta hektar lahan untuk budidaya, itu dari open water atau seperti laut. Here we introduce Circle of Data Leaders, an exclusive connecting event that gathers and connect data leaders particular industry sector with data and industry experts to discuss about the role of data technology on tackling current business problem and prepare for future business trends. Here we present to you the second edition of Circle of Data Leaders in Agriculture Sector, Nourishing innovation Agriculture with excellent speakers. Sebelumnya uh, perkenalkan nama saya Fajar Silik Abdullah Kelana. Saya adalah founder dari Mino Microbubble Technology dan Bano uh, startup yang bergerak di bidang uh, aquaculture, terutama di bidang advanced teknologi buat aquaculture sendiri. Yang sekarang kita juga punya proyek uh, yang sama kayak Mas Yudi juga, tapi di bidang aquaculture penerapan IoT di bidang aquaculture itu sendiri. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih buat Ikrar yang sudah mengundang saya untuk sambutan dia. Uh, saya juga nggak nyangka bakal diundang Iqra karena saya tahu Ikrar ini udah cukup lama uh, dan uh, tahu lah ini suatu event yang sangat uh, prestisius dan banyak orang-orang hebat yang udah ngisi dia event ini kayak gitu. Uh, untuk sesi kali ini mungkin saya akan menjelaskan sedikit uh, apa yang akan saya sampaikan pada sesi kali ini. Yang pertama adalah story atau gimana ceritanya saya mengembangkan satu teknologi yang sebenarnya itu berbasis dari mechanical engineering atau teknik mesin di mana saya mengambil studi saya di UGM, Sarjana S1 di UGM. Dan juga cerita tentang bagaimana saya mengkombinasikan antara hardware yang saya kembangkan di Mino Microbial Technology dengan teknologi atau sistem pengumpulan data, data analisis menggunakan IoT. Yang kedua saya akan menjelaskan apa yang sudah Mino dan Bano lakukan terkait dengan data analisis. Yang ketiga kesempatan Bano apa yang bisa Bano lakukan, apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa akademisi dan juga startup lakukan dalam mengimplementasi data analisis. Yang terakhir yang terakhir adalah bagaimana startup seperti Bano atau mungkin startup startup lain di Indonesia yang bergerak di bidang agriculture atau aquaculture bisa mendapatkan funding untuk uh, menjalankan dan menerapkan ide-ide mereka uh, untuk kemajuan bidang agriculture dan aquaculture di Indonesia. Ya sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang diri saya sendiri, uh, sebenarnya bidang saya ini sama sekali tidak masuk uh, ke bidang aquaculture sama sekali karena saya datang dari teknik mesin dan S2 saya sekarang saya sedang menempuh studi di KTH Royal Institute of Technology di Swedia juga, dan bidangnya pun manajemen inovasi, seperti itu. Tapi dari dua latar belakang ini, eh, saya mendapatkan insight bahwa data analisis itu akan menjadi sesuatu yang sangat penting di semua bidang, termasuk bidang agregasi dan aquaculture. Nah, ini untuk eh, cerita Mino sendiri. Mino dikembangkan tahun 2016 berdasarkan riset di pusat studi Energi UGM. Eh, jadi kita melakukan riset di bidang aliran dua fase yang lebih spesifik lagi di bidang aliran uh, aliran microbubble. Di tahun 2016 kita melakukan riset microbubble untuk pengolahan uh, limbah lindi di Yogyakarta. Jadi kita berusaha mengolah limbah lindi yang ada di Jogja untuk uh, diperbaiki dan bisa dibuang ke lingkungan, sesuai baku mutu lingkungan. Gimana caranya? Selama ini uh, sistem yang ada menggunakan reaksi kimia, dan kita melakukan inovasi akhirnya menggunakan uh, bakteri aerob untuk mengurai limbah-limbah tersebut, untuk menurunkan uh, beberapa kadar bod dan cod menggunakan bubble generator yang akan mensuplai oksigen ke bakteri tersebut. Seperti itu, selanjutnya bagaimana itu ditransformasikan ke perikanan dan aquaculture? Ini cerita yang sangat menarik karena waktu itu saya juga langsung terjun ke lapangan ke daerah Cangkringan dan ke beberapa wilayah di Yogyakarta, menemukan. Uh, Menemuk, mencari dan menemukan apa bidang yang sekiranya bisa diterapkan untuk uh, microbubble ini. Awalnya saya ingin menerapkan microbubble ini untuk bidang pertanian, tapi ternyata untuk impact tanaman itu tidak terlalu terimpact dengan kadar oksigen terlarut yang ada di dalam air. Akhirnya kita mencoba melakukan riset dan uh, market research untuk mencari data-data tentang uh, masalah apa yang ada dihadapi oleh petani dan juga pembudidaya ikan. Dan akhirnya kita sampai ke kesimpulan bahwa pembudidaya ikan dan aquaculture itu jauh lebih membutuhkan kadar oksigen yang baik di bidang tersebut. Dan selanjutnya di tahun 2018 kita juga kami dan tim melakukan riset dan pilot project untuk mengumpulkan data di bidang aquaculture terutama untuk oksigen, COD, BOD dan amonia di dalam air. Semua data tersebut di collect secara 24 jam dalam kurang lebih dalam kurang waktu 6 bulan dan menganalisis apa yang terjadi di uh, air di kolam pembudidaya ikan. Dan baru di tahun 2019 kami mengcombine dua konsep tersebut menjadi satu yang dinamai Bano, mengkombine antara Microbable Generator dan uh, i sendiri yang mengkolek data dari air, seperti itu. Yang akan saya jelaskan lebih lanjut nanti di slide berikutnya. Untuk latar belakangnya sendiri, kami melakukan eh, yang seperti saya ceritakan sebelumnya, kami melakukan riset dan terjun langsung ke masyarakat. Ini adalah satu salah satu persona yang kami temui di daerah Rewulu, Yogyakarta, namanya Pak Sadi. Beliau adalah pembudidaya ikan, eh, skala kecil, memang masyarakat biasa, tidak punya kolam banyak, beliau hanya punya kolam, tiga kolam kurang lebih, dan beliau menghadapi masalah yang cukup sama dengan pembudidaya-pembudidaya ikan lainnya di daerah-daerah lain, yaitu mereka punya average profit atau pendapatan yang sangat minim atau keuntungan yang sangat minim tiap tahunnya, yaitu hanya sekitar 549 US USD. Hal ini dikarenakan produksi mereka di bidang aquaculture itu sangat rendah. Kenapa sangat rendah? Pertama, karena jumlah ikan yang mati itu banyak banget. Yang kedua, pertumbuhan ikannya relatif lebih lambat, karena kita tahu sendiri kondisi air di Indonesia itu dari tahun ke tahun menurut data LHK itu menurun, karena adanya pencemaran dari hulu sampai hilir, seperti itu. Padahal dari data-data yang kita tahu, Indonesia itu punya potensi aquaculture yang sangat luar biasa. Indonesia punya potensi sebesar 17 juta hektar lahan untuk budidaya, itu dari open water atau seperti laut marin aquaculture dan danau, ada juga yang di kolam-kolam biasa, kolam air tawar, ada juga kolam-kolam tambak seperti itu. Mirisnya baru hanya tujuh persen yang digunakan secara maksimal, yang baru kita uh, kembangkan dan gunakan secara maksimal. Uh, terus uh, kita mungkin bertanya-tanya ya, kenapa baru persen uh, yang dia, yang bisa digunakan secara maksimal, dan juga kenapa Pak Sadi menghadapi dan kawan-kawannya di uh, banyak tempat, terutama di Yogyakarta yang kita sudah melakukan riset secara mendalam, uh, hanya punya pendapatan yang sangat minim. Satu masalah yang sangat besar yaitu karena rendahnya kualitas air. Kita membagi dua mas masalah ini menjadi dua, atau menjadi dua impact, yaitu pertama, rendahnya uh, survival rate ikan atau banyak ikan yang mati. Yang kedua, adanya uh, hasil sisa buangan pakan yang tidak dimakan oleh ikan, seperti itu. Yang pertama mungkin saya akan menjelaskan low survival rate. Uh, ini sudah sangat jelas karena kondisi air yang sangat buruk, ikan-ikan juga punya kesehatan yang tidak baik seperti itu. Jadi banyak penyakit yang ada di ikan, dan menyebabkan banyak ikan yang mati. E, hal ini dikarenakan, pertama, faktor utama yang menyebabkan ikan mati adalah tingginya kadar amonia di dalam air, salah satunya. Kenapa amonia bisa tinggi di dalam air? Ini berkaitan dengan impact yang kedua yang dihasilkan karena kadar kualitas air yang rendah. Karena dia adanya sisa buangan dari pakan ikan. Jadi pakan ikan yang tidak dimakan oleh ikan yang tidak sehat adanya sisa-sisa yang di dasar kolam itu, dia akan menjadi amonia yang sangat berbahaya buat ikan, seperti itu. Efeknya apa? Produktivitas petani akan rendah, dan jelas bahwa sistem pembudidayaan seperti ini sangat tidak sustainable. Seperti kita tahu bahwa mungkin ini cenderung bagaimana memandang pembudidayaan ikan, tapi saya cenderung tidak setuju dengan sistem-sistem yang padat atau mungkin sangat... Uh, tidak ramah lingkungan seperti biovlog dan sebagainya. Dan bagaimana BANU menyelesaikan masalah ini? Pertama terkait low productivity, alat kita, alat microbial generator, sudah kita melakukan riset selama kurang lebih empat tahun, alat microbial generator ini sudah terbukti bisa meningkatkan oksigen terlarut di dalam air yang biasanya 3 ppm, atau di bawah 3 ppm, sampai 7 ppm dengan menggunakan alat ini, seperti itu. Dan juga salah satu masalah yang dihadapi oleh pembudidaya ikan adalah mereka tidak tahu sama sekali sebenarnya bagaimana kondisi air mereka. Mereka hanya uh, membudidaya ikan secara sangat tradisional seperti itu. Yang terakhir adalah banyak uh, lokasi pembudidayaan ikan di Indonesia yang berlokasi di daerah-daerah terpencil yang tidak punya akses listrik, termasuk di daerah tambak. Mereka menggunakan uh, diesel yang menggunakan solar yang sangat uh, memakan banyak kos untuk uh, penggunaan energinya seperti itu. Dan bagaimana microbubble bisa berefek, microbubble akan meningkatkan kondisi oksigen dalam air dan juga meningkatkan uh, produksi pembudidaya ikan. Karena ikan ikan-ikan akan menjadi lebih sehat dan juga mereka akan uh, pertumbuhannya akan lebih cepat. Nah, yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya, IoT sensor juga berfungsi untuk mem mem memberikan solusi kekurangan data yang ada di uh, pembudidaya ikan yang tidak tahu kondisi air sama sekali. Jadi dari IoT sensor ini kita mengkolek data di dalam air, yaitu di soft oksigen amonia juga, COD, BOD, pH, dan temperatur. Kita melakukan data analisis dari kolam tersebut, dan kita juga bisa melakukan respons dari IoT, alat IoT sensor ini, dan memberikan komen kepada alat microbial generator, untuk melakukan otomasi secara operasinya seperti itu. Dan yang terakhir kita juga, sedang memikirkan untuk penerapan solar panel di bidang akuakultur walaupun ini membutuhkan inisial cost yang sangat tinggi, tapi harapan ke depannya adalah banyak perusahaan-perusahaan besar pembudidaya ikan di Indonesia yang akan concern kepada sustainable aquaculture, seperti itu. Nah, ini untuk alat micro nya sendiri, sebenarnya masih prototype yang pertama, sekarang kita sudah mengembangkan prototype yang kedua dan siap produksi massal, insya Allah akan di launching tahun depan. Untuk keunggulan alat micro generator sendiri kita mengibaratkan seperti organ yang ada di tubuh manusia, e, seperti paru-paru dan hati, seperti itu. Jadi dengan menggunakan alat micro generator kita bisa meningkatkan oksigen terlarut di dalam air dari 3 ppm sampai 7 ppm, yang berdampak peningkatan kualitas air. Dari kualitas yang air yang baik, ikan-ikan juga akan jadi sehat, ikan-ikan akan memakan pakan lebih banyak. E, jadi mungkin saya akan menjelaskan konsep feed conversion ratio lebih sedikit, Uh, untuk kolam yang kita sudah melakukan riset menggunakan aerator biasa itu dia misalnya kita kasih pakan 1 kilo yang dimakan mungkin hanya 500 gram misalnya tapi dengan menggunakan alat microbial kita kasih pakan 1 kilo dia dimakan 900 gram dalam artian tidak ada pakan yang terbuang sia-sia padahal pakan itu tersendiri juga sangat buruk buat kualitas air karena akan meningkatkan amonia jadi secara tidak langsung alat micro bubble generator ini juga akan menurunkan kadar amonia di dalam air seperti itu. Nah ini data-data yang cukup menarik yang kita dapat, ini mungkin saya akan tampilkan data yang agak cukup lama juga. Ini kita lakukan riset tahun, tahun lalu, tahun 2019 di daerah Bukesan Yogyakarta. Jadi kalau bisa dilihat, kita punya dua kolam yang menggunakan alat micro bubble generator ini dibandingkan dengan uh, kolam kontrol yang menggunakan uh, kincir air atau aerator kincir, kita bisa lihat uh, produksi atau peningkatan pertumbuhan ikan secara dari uh, panjang dan berat itu dia lebih uh, bagus menggunakan alat microbial generator daripada alat-alat yang ada di air asia sekarang yang ada di masyarakat. seperti itu. Ini data yang lebih menarik lagi, ini juga kita dari IOT sensor yang kita dapat, ini kadar oksigen di dalam air. Hal yang menarik adalah kita, kalau kita lihat jamnya di sini, ternyata kadar oksigen di dalam air itu, dia akan turun mulai dari malam hari sampai pagi hari, dan akan meningkat pada siang hari. Uh, setelah kita melakukan riset lebih mendalam, dan melakukan analisis data lebih mendalam, dan mengambil sampel air, kenapa hal ini bisa terjadi? Uh, karena adanya aktivitas fitoplankton di dalam air. Fitoplankton seperti tanaman, dia akan fotosintesis pada siang hari dan menghasilkan oksigen, dan dia akan uh, respirasi pada malam hari, dia akan mengkonsumsi oksigen yang di dalam air seperti itu. Jadi kenapa oksigennya rendah? Uh, karena dia, uh, oksigennya juga dikonsumsi oleh fitoplankton yang ada di dalam air. Hal ini sangat menarik, dari sini kita punya ide untuk mengembangkan sensor yang terkombinas yang dikombinasikan dengan microbial generator. Jadi, uh, alat yang sekarang dikembangkan oleh BANO adalah microbial generator akan nyala dan mati secara otomatis berdasarkan kondisi real time di dalam air. Dan, alat sensornya sendiri juga akan mengirimkan data ke uh, server kami dan servernya juga akan memberikan data kepada aplikasi yang sedangkan sedang kami kembangkan dan itu nanti akan sangat bermanfaat untuk pembudidaya ikan secara skala kecil, skala menengah, dan mungkin juga perusahaan akan tahu bagaimana kondisi air secara real time seperti itu. Eh, ini tadi alat yang saya jelaskan, jadi konsep untuk alat IoT sensor ini adalah ingin mengumpulkan data sebanyak-banyaknya di dalam air terutama uh, oksigen terlarut, dan dia akan memberikan sistem otomasi kepada micro generator sendiri. Akan memberikan command on dan off berdasarkan kondisi oksigen terlarut. Selain itu, yang utama adalah melakukan monitoring dan juga melakukan data analisis secara otomatis dan kita juga sedang mengembangkan bagaimana feedback yang akan diberikan oleh aplikasi kepada user atau pengguna bahwa jika kondisi kolema yang jelek akan memberikan suggestion seperti apa, seperti itu. Dan ini adalah konsep yang terakhir yang mungkin agak uh, selalu di masa depan mungkin karena ya untuk solar panel sendiri kita tahu harganya sangat mahal. Tapi kita berharap uh, ke depannya alat micro generator ini dan IoT sensor ini bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia tanpa harus uh, membutuhkan list, uh, koneksi listrik yang uh, terkoneksi ke listrik grid yang menyambung ke PLN. Jadi kita ingin menggunakan sistem modular seperti itu. Nah ini uh, uh, cerita yang menarik juga gimana Bando mengembangkan suatu alat ini. Ini adalah proses yang cukup panjang dari 2016 kita mengembangkan satu hardware dan akhirnya mengembangkan hardware yang lain. Dan menurut saya di sini peran data sangat penting untuk startup yang ada di Indonesia terutama di bidang agriculture dan aquaculture. Karena gimana pun juga seperti yang Mas Yudi bilang tadi, kita harus benar-benar tahu kondisi uh, sesuatu yang kita budidayakan, misalnya ikan atau tanaman. Selama ini kita hanya menggunakan sistem konvensional dan tidak tahu apa-apa sama sekali, hanya mengetahui tentang bagaimana hasil panennya dan baga bagaimana dampak lingkungannya seperti itu. Dan menggunakan data analisis ini sangat penting untuk kita menganalisis data, bahkan juga mengembangkan teknologi yang bisa diaplikasikan untuk bidang agrikultur dan aquaculture. Dan ini untuk impact yang sudah kita uh, lakukan analisis untuk dari segi ekonomi dan segi perikanan. Dari data yang sudah kita peroleh dari tahun 2016, uh, efeknya sangat bagus, kita bisa meningkatkan pertumbuhan berat ikan dari uh, sumber bibit yang sama, kolam yang uh, dikondisikan sama, dan dibandingkan dengan aerator yang lain, dengan menggunakan alat kita bisa meningkatkan, berat ikan 42% dibandingkan dengan kolam yang menggunakan aerator lain. Seperti itu, dan akan meningkatkan profit sebesar 124 persen, seperti itu. Selain itu kita juga jika menggunakan sistem time-based, kita akan memotong uh, budidaya ikan yang biasanya panen selama empat bulan sekali, tapi kita bisa memotong uh, waktu panen tersebut menjadi setiap tiga bulan sekali, dalam artian banyak pembudidaya yang punya target ukuran tertentu. Jadi misal pembudidaya ingin memanen uh, mem ikan dalam berat 200 gram, karena itu adalah berat yang diinginkan oleh pembudidaya untuk dijual ke restoran-restoran, karena tidak semua restoran menerima ikan-ikan yang besar, hanya menerima ikan-ikan yang uh, ukuran uh, cocok untuk ukuran porsi mereka, seperti itu. Jadi, ini akan memotong waktu panen yang biasanya empat bulan menjadi tiga bulan. Efeknya sangat banyak, memotong operational cost, memotong biaya listrik, memotong biaya pekerja, dan banyak biaya-biaya lainnya, seperti itu. Dan jika dikonversikan menjadi berat ikan hasil panen selama satu tahun, tahun akan meningkatkan hasil panen sebesar 84 kg dibandingkan dengan alat lain seperti itu dan profitnya tentu akan naik. Dan yang menarik dari uh, tim kami adalah sangat lintas uh, bidang. Saya sendiri dari teknik mesin dan ada uh, CEO dari Banu sendiri dari manajemen yang kebetulan saya bertemu dengan Sally ini di tahun 2018 yang sekarang jadi CEO Banu uh, karena juga saya tidak bisa fokus di Banu karena harus melanjutkan studi. Dan juga ada Ari yang mengembangkan IOT sensor sendiri. Ari ber, uh, punya latar belakang pendidikan di bidang uh, elektro dan instrumentasi yang mengembangkan sensor IOT. Dan juga Iva dan Hari berangkat dari budidaya perikanan dari UGM juga. Jadi mereka yang lebih fokus ke bidang perikanannya sendiri dari hasil panennya, manajemen kolam, dan manajemen hasil budidayanya seperti apa. seperti itu. Jadi benar-benar lintas uh, latar belakang pendidikan dan lintas eh, segmen pendidikan seperti itu. Dan ini sangat menarik karena juga saya dari teknik mesin tidak mungkin bisa melakukan suatu inovasi seperti ini jika tidak disupport oleh kawan-kawan saya yang punya latar belakang pendidikan yang berbeda-beda seperti itu. Jadi menurut saya data analisis ini tidak bisa dikotak-kotakan hanya untuk orang-orang yang punya latar belakang IT atau segala macamnya karena ternyata bisa dikombinasikan dengan bahkan latar belakang pendidikan saya yang di bidang teknik mesin yang mungkin spesifik ke fluid mechanics atau aliran dua fase seperti itu. Nah ini juga sangat menarik, mungkin banyak teman-teman yang bertanya-tanya uh, dapat dari mana sih funding untuk menjalankan sebuah startup atau menjalankan sebuah project. Sebenarnya itu funding banyak banget, cuman uh, mungkin teman-teman di Indonesia belum tahu bagaimana untuk tab uh, uh, sumber-sumber dana tersebut tapi untuk di Indonesia sendiri, di setiap kampus ada, kalau dari Bandung sendiri, di awal pengembangannya dapat support dari UGM, dan kemudian kami apply juga untuk uh, PPBT (Perusahaan pemula Berbasis Teknologi, Di Kementerian Eksekutif). Dari situ, kami juga ikut beberapa kompetisi internasional, tujuannya ikut kompetisi internasional, sebenarnya bukan untuk awardsnya sama sekali, tapi kita ingin mengkonek uh, ide kita dengan uh, sumber dana yang ada di luar, dan ternyata uh, strategi ini cukup baik. Kita dapat beberapa uh, koneksi dari event-event internasional yang kita ikuti, dari Intel, USAID, National Instrument dari Amerika, Cisco juga. Kita sempat uh, visit ke Sydney, Cisco System waktu itu. Jadi kita bisa tahu sebenarnya bagaimana data analisis ini bisa diterapkan di bidang aquaculture seperti itu. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan paparannya tentang bagaimana apa yang sudah BANU lakukan dan MINO lakukan dalam melakukan data analisis dan penerapannya di bidang aquaculture. Terima kasih. Uh, mungkin bisa share uh, lebih detailnya mas bagaimana uh, bisa mendapatkan international funding tersebut dan juga mungkin tips-tipsnya yang bisa di-share bagaimana caranya untuk uh, membangun uh, startup atau mungkin organisasi-organisasi serupa untuk membantu teman-teman uh, yang mengembangkan uh, aquaculture. Oke, okay. jadi sebenarnya uh, saya ingin menjelaskan dulu Permasalahan utama apa yang ada di Indonesia? Menurut saya sih, uh, permasalahan utamanya adalah manajemen inovasi menurut saya. Jadi dari akademik, bisnis, community sama government itu enggak benar-benar jalan bareng seperti masih yang Mas Yudi bilang. Akademik melakukan riset di dalam kampus, ya udah jadi paper dan enggak jadi apa-apa. Bisnis juga, uh, bisnis as usual, jadi perusahaan-perusahaan ya juga main aman aja sebenarnya karena takut juga supaya enggak percaya dengan inovasi-inovasi yang ada di Indonesia seperti itu. Community juga, jadi akhirnya uh, community nggak dapat apa-apa, karena community kayak pembudidaya uh, ikan ya karena nggak ada inovasi atau nggak ada terobosan baru yang langsung untuk mereka, mereka juga nggak dapat apa-apa, dan government juga kita tahu sendiri, uh, pemerintah punya banyak PR, dan bingung harus menyelesaikan yang mana dulu uh, dan mungkin aquaculture bukan yang utama, seperti itu jadi masalah utamanya itu, jadi uh, salah satu solusinya adalah mungkin kita saya sebagai akademisi juga berangkat sebagai research, researcher dan saintis mungkin uh, punya suatu inovasi dan uh, alhamdulillah juga ternyata bisa dapat funding jadi ceritanya adalah kalau Mino dan Banu sendiri melakukan uh, funding pertama coba proposal ke uh, pemerintah yang ada di Indonesia seperti itu jadi Kemenristek punya program namanya perusahaan pemula berbasis teknologi itu fundingnya cukup besar kurang lebih sekitar 100 200 juta kalau nggak salah jadi itu untuk penerapannya kita bagaimana menge satu uh, unit bisnis baru yang berdasarkan inovasi teknologi seperti itu. Tapi dana itu juga sebenarnya ternyata nggak cukup sama sekali, karena kita punya riset yang tahunan dan panjang dari tahun 2016 sampai 2019. Seperti itu. Dana, seperti itu, dana segitu ternyata uh, tergolong kecil seperti itu. Jadi uh, ada solusi lain sebenarnya. Yang pertama yaitu venture capital. Mungkin kalau kalian pengen dapat funding yang cukup besar, kita bisa coba... Uh, reaching ke venture capital dan satu lagi, bu, uh, kita bisa apply ke international competition seperti itu. Uh, kenapa Bano, enggak, Bano dan Mino nggak coba apply ke venture capital karena di situ nanti uh, ada demand atau tuntutan yang lebih walaupun kita bisa dapat uang banyak seperti itu. Jadi kalau dari Bano dan Mino sendiri kita pengen tumbuh secara organik seperti itu. Jadi nggak mau ada tuntutan dari pihak luar dulu sebelum kita benar-benar siap seperti itu. Jadi kita pilih opsi kedua, kita coba apply ke International Competition, kita apply ke beberapa kompetisi. Ada Cisco Global Problem Solver Challenge, kita jadi People Choice Award waktu itu dapat funding lumayan juga, 10 ribu USD bisa buat running research selama satu tahun. Uh, yang kedua kita ikut MIT uh, Solve Sustainable Food System Challenge, uh, kita ikut kompetisi itu kita nggak dapat award apa apa, tapi kita dapat koneksi yang luar biasa banget dari kompetisi itu kita bisa dapat beberapa link di Amerika yang mungkin butuh teknologi kita seperti itu. Yang terakhir kita ikut event namanya Thought for Food Innovation Challenge. Uh, eventnya besok, uh, finalnya besok jam di Indonesia kayak tengah malam, jadi live, minta doanya juga, tapi dari TFF ini kita juga dapat insight luar biasa, ternyata uh, budidaya yang kondisinya sama kayak di Indonesia, itu bukan di Indonesia aja, jadi ada di Thailand juga, di negara-negara Asia Tenggara kurang lebih sama, dan di India juga menghadapi masalah yang sama seperti itu. Jadi teknologi BANU ini bisa disebarluaskan uh, enggak cuman di Indonesia aja tapi di dunia internasional. Gitu. Jadi saran saya untuk dapat funding sebenarnya ada beberapa, beberapa kompetisi internasional atau uh, resource funding yang bisa kita tap itu di Singapura banyak dan gak bentuknya gak hanya venture capital yang mungkin nanti akan banyak tuntutan dalam segi profit atau sharing segala macamnya yang mungkin gak siap untuk itu, itu banyak nanti mungkin Uh, bisa uh, sharing dan tanya-tanya langsung ke saya, mungkin Panitia juga bisa share email atau kontak saya ke peserta juga, kayak gitu. Dan kedepannya sih harapan saya setelah saya selesai, selesai studi S2 di KTH, saya ingin bikin uh, sistem atau manajemen inovasi yang baik, karena itu memang bidang saya, ya, Innovation Management and Product Development. Jadi, pengen bikin satu, mungkin badan, institusi, atau apapun, entah di dalam pemerintahan atau itu swasta ataupun nanti di dalam akan kampus atau di bidang akademik yang itu akan nanti mengkonek semua akademik bisnis community dan government kayak gitu jadi mungkin masalahnya di situ sih masalah utamanya gitu mbak